Oke okay, pada set kedua atau putaran kedua ini diputar lagi ya. Bubi dan pintur putri oh, nah, so, ternyata lagi Eh Ain, betul -betul. Anu pada kader dengan abangnya tadi dengan suaranya mendayu-dayu. Oh, Indah bersih siap Sudah dilakukan. Angkat bola. Woi, bola. Apabila ya. Hah, sini aja. Iya, iya. Lambang ulang bersih Lakukan. Ya tidak oh. dapat dikembalikan yang sempurna satu kembali masih bisa ditahan set dari tadi Kali. Akad kembali akap kembali bola masih ada di sana lagi kembali lima masih Tujuh, satu sudah dilakukan atap bola tadi kali ini Balang, mas bola ya. squad maksudnya ada di sana, oke, lakukan lapipalat cancel. Tajam tadi masih dapat ditahan Lagi kali ini ada rahimah di sana Lagi, kore Langsung Kore, Ada lagi laki-laki di sana ini. Apa terjadi? Ada kore di sana. Lagi Ada lagi bangsa Ali Erna, Aslima, Aslima, Estella lagi Maslimo, ada Maslimo, Maslimo, Maslimo, Maslimo, Maslimo, Maslimo, Maslimo, Maslimo, Maslimo, Maslimo, Maslimo, Maslimo, Maslimo, Maslimo, Maslimo, Maslimo, Maslimo, Maslimo, Maslimo, ada kore di sana. Latifa. Nah, Kembali lagi. Ah, apa yang terganggu? 6 nah, 12 beredekan sebentar. Ah. Yas, Latifa. Mukmas. Ah, ini salah siapa, Kak? Nah, kali ini. Bersiap-siap. Erna, lakukan Kali ini. Lalu Erna lakukan Sudah dilakukan tadi angkat saja bola. Bersiap kali. ini Ada Wind di masih dapat kita hadir dalam tadi lagi Bersiasi, ya, tadi. sorry ini <tuk> masih bergulir ya terlebih Permanen kembali ada di sana Bersiap-siap latihkan serve. So. Lebalur. Ini sempurna tadi serve so dari Dubi. Napas sangat di diri Sore hari ini? Apa yang terjadi? Pressure itu nampaknya oleh supporter-supporter tuan rumah menyebabkan tim Pampas di bawah tekanan kali ini poin kembali 15-8 angkat saja dulu, ada kore di sana. Kembali, Erna masih bisa Erna. Latihan tidak menganggap mudah. Ingat sandiran 15. Siap-siap, bumi lakukan show. Sudah dilakukan, tajam tadi doang. Awas palak palak palak ya out. Allah tidak peduli. di sana. Erna kepada kupala, Lagi ada Raima. Main legenda ini. luar Jatuh di luar bidang Permainan. Lagi kali ini Ada di sana Bersiap siap Erna, Apa yang terjadi? Lagi kali ada Erna di sana. Latifah. Erna kembali. Ada di warna belaparan kali. Lagi masih dapat diselamatkan. Ada indah Winda. Masuk kepala. Nampaknya langsung saja. Masuk. Kembali ada indah Bareng. Bareng kembali. Mas dari